Alhamdulillahbil alamin Alhamdulillah sudah barulah mantap Iya Aduh mantap Alhamdulillahhirobbil alamin sama nangka ini ya jadi ririk sama Alhamdulillahobbil alamin tahu ya, kalau saya suka durian Kasih durian alamin Pengen jangka malam ini Matur Surat ya, Jumatan Dari mana ini? Duriannya ini dari siapa? Iya pokoknya ini Matur Surat Jumatan Panjenengan Ikan betah agar durian Mungkin-mungkin Jika ini Panjenengan Dibadkatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sakit balas nopo-nopo, namun balas kali dumbo, mungkin-mungkin jenengan asar kikang kah, kengkang parukah, kengkang berlimpa, sakit teng Mekah teng Madinah, di sana sakit tumbal tumbal sawah, atau sekeluarga kengkang sakinah mawadah waroh, Amin ya robbal alamin, sholawat terus terus Alhamdulillah diparingi durian ulo malah mikir nih mikir buatan kok duren ini gue buatan, tapi niatnya lan perjuangannya ini gue, jadi ketika mau memberikan ini tidak rumah sudah dipersiapkan gitu, nanti ini untuk gusnya gitu, jadi mau makan udah melihat perjuangannya, gitu. jadi kayak saya tuh kalau dikasih apa apa ya, sama orang itu, kadang nasi, kadang sayur gitu, makanya saya selalu bilang sama istri. Itu makanannya harus di benar-benar harus kita syukuri gitu Karena apa? Karena orang memberikan itu sudah diniatkan dulu dengan niat Sampai di rumahnya, belum lagi cara masaknya mungkin natanya Nentengnya semuanya dari Malang atau dari e, Ada yang dari, bahkan ada yang dari e, Majalengka ya kemarin itu ada yang bawain makanan itu Ditata dari rumah dibawa ke sini Masya Allah Suatu perjuangan yang luar biasa Kalau tidak karena cinta Tidak mungkin dilakukan hal yang semacam itu Maka harus wajib kita syukuri Dan Alhamdulillah Kita banyak cinta Banyak sayang Banyak saudara Alhamdulillah alamin hmm. Maka oleh sebab itu Untuk semua anak-anakku Untuk semua Santai santri saudaraku yang berada di tempat ini yang pertama, besto manut mawon, manut mawon kalih kersane gusti allah. Besto manut mawon, sak kersa kersane gusti allah. Engkau dipilihku sepenak, ulang dikumgin ngomong manut mawon, apa sih yang jatuh kersane gusti allah manut mawon. Sih, makanya kayak tamu naik tamu, ya lu Ya nih didongone ngoten mawon mboten salah bingung-bingung ponboten usah bingung-bingung. Mboten -bingung. usah, bingung -bingung. usah terlalu susah-susah. Jenengan kula aturi ilmu pamungkas pulo <gak> Saya kasih tahu ilmu pamungkas saya, ilmu yang paling tertinggi saya. Ilmu pamungkas saya itu satu. Jangan terlalu mikir. Ya. Jadi ilmu pamungkas saya itu satu Jangan terlalu mikir Kalau ada masalah dia ya jangan dijadikan Masalah Karena setiap kita diberikan Persoalan Soal itu pasti ada jawabannya Kalau lagi sekolah Sekolahnya semakin tinggi Soalnya semakin banyak Semakin ribet Mungkin kalau masih kelas 1 SD Satu tambah satu gitu. nanti semakin tinggi sekolah semakin tinggi ujiannya soalnya fisika, porok dan kan rumit lagi tapi setiap soal itu pasti ada ada jawabannya dan kalau kita bingung tentang soal-soal ujiannya yang kita lakukan jangan menuhankan diri kita Tanya saja sama yang memberikan masalah, sudah selesai, masyarakat sama yang memberikan masalah, selesai. Karena di, kita dikasih persoalan, dikasih ujian, itu supaya diri kita bisa mendekat kepada yang memberikan ujian, yang memberikan soal tadi. Makanya kalau lagi ada masalah, jangan fokus pada masalahnya banyak-banyak ratusan orang mungkin kalau dihitung seharibuan orang yang datang pada bukan ini setiap orang itu satu persatu membawa masalah ayo kalau terlalu mikir ayo jebol gendeng iso ini gak usah mikir Wong mereka datang ke sini itu ya kersane gusti Allah saudara-saudara Dita -saudara, datang ke sini itu loh kersane gusti Allah ya weh saka gusti Allah terhadung lagi ya sakarep bukan gitu. Sakarep karepe Gusti Allah gitu. Yang penting kita doa bersama ngeten mawon, doa bersama. Wis ndak mikir. Karena kita ini bukan disuruh untuk berpikir itu bukan, tapi untuk menjalankan. Untuk berikhtiar itu semuanya nanti yang mengatur Allah. Titik hasilnya itu nanti Allah. Cara bang sekolah ya, Awak mongkon belajar tok, belajar kita hidup ini untuk belajar tapi masalah akhirnya yang naikkan kelas itu urusannya guru, urusan yang ngasih soal tadi masalah titik hasilnya itu yang nanti yang menentukan itu Allah kita itu cuman berusaha atau belajar, tak mau maka belajar dari kehidupan ini belajar untuk jadi orang baik walaupun kita belum belum jadi orang baik terus lakukan kebaikan itu walaupun kita belum belum menjadi orang yang, orang yang baik tapi harus tetap Terus belajar, Pak. Baik pak, belajar terus, belajar terus. Enggak akan, enggak akan bisa manusia itu menjadi orang yang benar-benar baik. Enggak akan bisa, karena kita ini punya hawa nafsu, punya hawa nafas ini loh. Selama kita masih menghirup hawa, ya kita punya hawa nafsu. Dan setiap hari kita itu bertarung belajar jadi orang yang baik. Makanya saya selalu bilang masih kita itu belum jadi orang baik, ayo terus belajar Pak. baik, masih-masih melakukan maksiat, ayo terus dijalankan so, sholat aja sampai mikir ngeten, gua aku ngamali sholawat, gua ngapa aku sholat aku kuci, melakukan maksiat, yuk kelarui jalani setan kalau kayak gitu, itu fisikanya se setan, kalau yang ngomong teman-temannya setan, ini terus belajar baik walaupun belum menjadi orang yang ba, orang baik, yang ketika kita belajar baik ketika kita melakukan yang baik itulah melatih diri kita supaya terus melakukan kebaikan dan tidak melakukan suatu hal yang tidak baik terus lakukan taat sampai kita benar-benar tidak mau melakukan masih maksyiat kayak apa sholat apa sholat taubat kayak munafik matur setan selama kita hidup ini punya hawa nafsu ya perlu kita lawan kalau ada orang yang bilang ada tahu biasanya yang bilang, "Kusku hawa nafsu ku mati, kon. orang udah nggak punya hawa nafsu ya, mah ya mati. Jadi harus memang harus dilawan. Harus dilawan caranya melawan. Kita harus bisa mengenal jati di jati diri. Untuk bisa mengenal jati diri, kita harus punya pengandile, pengandali neng di diri, penganda apa namanya, penganda lining." Apa pengendali itu? Uang itu orang bakal jati diri ini oleh orang iso ini diri dirinya supaya bisa mengendalikan dirinya maka harus tahu di harus tahu diri supaya bisa menempatkan di diri pengendali ini diri itu apa? Ya, sampai harus seperti huruf alif yang tegak tanpa wah tanpa kuya dengan semua hal yang ada di dalam diri kita tidak gampang terbawa emosi, dirnya uang titik ini wes bingung, dia uang titik wes susah, ditantang uang wes bingung lah Arab, nanggepi mau berkah pemrosa so hebat tau, ay, rumong, so, iso. jadi santri itu harus punya pengendali neng di, pengendali neng diri, supaya tahu di, tahu diri, kalau sudah tahu diri nanti bisa menempatkan di diri, kalau tempatnya jeringan itu hamba, ya tahu diri ya, lakon hamba duduk gusti sampai itu hamba ya hamba Awakmu mau menggalani tok bunga ya ojo ke terlalu bunga lak susah ya ojo terlalu su ojo terlalu susah dinikmati hai awak tinggal ngelakoniku, iku, banyak tingkah lakon malah susah jadi harus tahu di harus tahu diri bisa menempatkan di menempatkan diri semoga saja kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas saking saya Gusti Allah amin ya rabbal alamin